tik balik lagi bersama tongspin ya seluruh hari ini kita akan berbagi pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor Olympus hari ini ya seluruh ya hari ini kita coba membantai Olympus dengan modal-modal 88.000 88 saja semoga kita dikasih wd, -WD mantap pada hari ini ya seluruh ya kita coba cari di biasa debit 1200 double jeng aktif kita coba 20 turbo oh ya, yang bertanya kita main di mana kita main di rtp8000 bosku situs itu tergacor di tersolid solid santero jagad dunia akhirat di sini WD berapapun pasti di lunas bosku dan cuma di sini bosku satu-satunya situs yang menyediakan layanan cek RTP gratis relief 24 jam per menit per detik naik turun sesuai dengan red gamenya itu sendiri ya bosku jadi buat kalian semua sebelum bermain selalu saya ingatkan cek RTP game sebelum bermain biar kalian tahu game itu lagi gacor atau enggak ya seluruh ya. dan cuma di RTP 8000 pastinya kalian bisa cek RTP gratis ya seluruh ya real level 24 jam. Per menit per detik naik turun sesuai dengan red gamenya itu sendiri pastinya ya bosku ya jadi langsung gaskan saja untuk linknya saya sematkan di pin komen ya bosku langsung cocok-cocok -co manja saja di RTP 8000 bosku karena cuma di RTP 8000 kalian bisa tahu RTP game real life 24 jam per menit per detik naik turun sesuai dengan red gamenya itu sendiri ya bosku terima kasih yo yo yo, yo. back to the game ya story ya atas mahkota kasih skater dong hmm, kurang kurang kurang nih itu biasalah ya seluruh ya buat view-view lama pasti paham pola-pola dari saya ya Slur ya biasanya kalau nggak manual kita coba langsung gaskan ke turbo pastinya jadi biasa main di main bawa bawah mo, main bawah modal 100 ribu 100.000 itu enaknya di bed 1200 pastinya jangan lupa double jeng aktif karena kita pasukan pemburu jackpot dengan modal-modal receh jadi utamakan mencari profit utamakan mencari WD jadi cari free spin dululah buat naikin saldo baru kita ya karena kita pasukan pencari profit pencari WD jadi kita akan berburu-buru free spin-free spin dulu pastinya ya bosku ya yo yo yo yo yo Ayo hey dong us kasih yang gure-gure kasih yang mantap-mantap kasih yang manis-manis polo pola petir merah pun bisa us Uh, jp-jp sekitar-sekitar isi daging pun enggak masalah yuk kasih yang manis kasih yang gurih oleh mulai menipisnya seluruh yuk atas gelas Hmm, nanggung. Nanggung ke atas gelas biasanya kalau pecah kuning itu atasnya skater seluruh ya buat kalian semua fir-fir lama pasti sudah paham dengan pola-pola andalan dari saya ya bosku jadi buat kalian semua yuk dibantu like comment subscribe-nya karena cuma di spin kalian bisa tahu pola slot gacor hari ini itu apa dan info slot gacor atau pola slot gacor Olympus itu gimana hanya ada di otospin pastinya ya sudah ya Lihat, perlu saya ingatkan tadi kita bawa modal 87.000 eh 87, ya Nah kita lagi coba cari profit-profit mantap ini dengan modal-modal receh pasti ayo hmm, skater deungus biasa seldo naik dikit hmm, nih atas gelas atas kuning bisa-bisa hmm, lumayan lah ya sore pertama di bed, 1200 yuk ada isi yuk yuk yuk naikin yuk saldonya yuk WD-WD tipis aja nggak masalah lah WD 500-600 pun nggak masalah karena sekarang lagi-lagi susah-susahnya cari profit suruh jadi kalian semua selalu tambahkan WD selalu tambahkan profit jika ada kesempatan WD-WD kan saja seperti ya itu kuning nanggung tambal dua, nggak masalah ya masih sisa sembilan kali lagi eh dong us pecahin dong merah kuning hijau eh, di langit yang biru birunya dulu mantap hmm. ah, atas gitu sih cincin pasti cincin pecah uh pecah 7000 lagi dong petirnya hmm. sayang kaldu-kaldu semua bajingan hijaunya sekalian anjir kaldu-kaldu semua bangke bangke anjir kenapa kaldu pecahan udah mantap saya yang petir-petir hebat Belum bisa keluar ya bosku Kaldu-kaldu terus bangke Bangke Bener-bener bangke nih Kasihlah yang mantap-mantap gitu loh Sesep bungunya dulu Waduh biru-biru biru turun biru-biru-biru Kuning dulu anjir gue bingung petirnya di mana slur. aduh kalau hijaunya pecah ya Nih, uh nih Atas gendang pasti petir nih Ternyata bukan bosku Petirnya mana us uh. Aduh, ternyata di atas gelas sebek kanan belum juga atas kuning nih fix enggak pakai lama nggak pakai Rm nih merah jadiin sekalian dong mantap kuning dua lagi turun si fix pasti tinggal tinggal biru-birunya dulu Aduh, biru kurang satulor lumayan ya tetap 14.000 kali 11 157 yuk yuk, yuk, yuk profitin dong kasih-kasih yang manis-manis dulu kita nempatin sempak sempaksionalnya dulu ya bosku harus duduk ayo langsung gas kan baru 200.000 yuk naikin 500an hmm. birunya konekin atau kuning boleh biru-kuning Aduh, biru dong biru konekin dulu haa gurih banget atas gendang kasih petir lagi mantap lah ya seluruh walaupun petir-petir hijau semua gak masalah ya seluruh sekur 107 117 berarti masih ya kurang-kurang lah seluruh kita target wedding kita hari ini tuh 500ribuan lah syukur bisa lebih dari itulah yang penting buat kalian semua selalu sebelum bermain cek cktp game dan selalu kita patokin dulu kayak contoh kayak gini kita lagi dikasih naik ya paling wuduh masih dikasih naik dong ribuan nih, oh empat ratus lewat yuk. Tiga kali lagi nyawa nyawa taman, yuk nyawa nyawa taman. Ayo oh, oh, saya ngantuk seluruh lumayan lah ya empat ratus lah ya. 4, 3, 6, berarti kalau kita puter saldo turun di bawah 300 kita langsung auto widening saja. Jadi buat kalian semua player-player lama pasti paham selalu targetkan kalau BJP kayak gini tuh targetnya kan minimal kamu WD itu berapa maksimal kamu WD itu berapa kayak gini kalau contoh dikasih naik di atas 600.000 ribu ya call mentok saya WD kan di 500 jadi itunya buat putar-putar dulu buat bahan-bahan besok muter lagi gitu loh biasanya sih gitu cuma kan cara-cara orang beda-beda kalau cara saya sih gitu selalu ada patokan buat target WD, target profit gitu cuma tetep sebelum bermain selalu cek rtp game dan Jumadi atap 8.000 kalian bisa cek rtp game real life 24 jam per menit per detik naik turun sesuai dengan red game itu sendiri Yus lagi anjir hijaunya jadiin lagi yuk skater 5 biji boleh belum mau maukah 5 biji yuk merah jadiin lagi tuh satu lagi mantap mantap mantap tuh skater 5 biji 6 biji boleh lumayan seluruh ya skater2 di bet 1200 WJ aktif Semoga ada isi yuk kasih yuk, us. Mantap yuk hijaunya pecahin dulu merah boleh nusul hijau dulu kuning boleh-boleh biru-biru boleh, boleh, biru, biru, boleh. senyum kuning kurang satu tadi anjir hijaunya pecahin dulu ungu boleh turun anjir nggak mau tampil boleh dulu yuk kasih yuk, lagi dong belum mau lagi Aduh belum ada yang naik lagi hmm, lumayan yuk ungunya dulu boleh ungunya dulu mau floor anjir biru wudhu hijaunya pecahin dong hijaunya pecahin hijau pecah ungu turun boleh ungu turun dulu mantap yuk atas gen atas gelas kuning dong anjir atas gelas kuning kuning petir uh, lumayan ya floor. atas gelas petir lagi boleh sayang makhluk tadi sana nah ini atas gelas ini petir nih hmm, lumayan ya seluruh ya 6.000 kali 8 lah ya enggak masalah ya tambel-tambel masih kecil. juga tahu dari tadi petirnya hijau terus anjir susah kali petir merah atau petir biru keluar yang connect gitu tadi doang di depan itu kali 20 cuma nggak connect juga konek-konek tipis doang heos hmm, si sempat kali lagi buruk mahkota jadiin indong dong harusnya dong terus itu maksudnya jadiin gitu profitnya lumayan 12.000 doh uh, atas gelas kasih petir mantap hmm, sayang kok kaldu-kaldu semua petirnya anjir Odingbus lagi kenapa ini gua petir kaldu semua anjir ayo hijau hijau kuning pecah fix kuning pecah hijau hmm, biru-biru dulu sih harusnya biru pecah yuk gelasnya ungunya boleh dulu ungu ungu dulu ternyata yuk gelasnya sebelah kiri turun tuh kok enggak ada petirnya anjir tuh waduh oh, kukira ungu pecah kurung mantap nih yuk hijaunya pecah juga hijaunya pecahin dulu yuk kuning turun turun turun kuning kuningnya dulu turun dong enggak nah, mau eh lumayan asur 3.000 824 ya profit profit uh, kita profit ribu lah ya kayak gini nih kita coba spin-spin dulu, kalau turun di bawah 600 kita langsung gaskan medikan saja ya gue Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir, salam jackpot Bosku.